Mantap. Mantap, teman -teman. oke teman teman sekarang kita lanjut lagi nah sekarang saya menemukan lubang. Nah, ya. nah sudah ada beloknya sudah ada teman teman Uh. Oh. Ya, sekarang ini menggunakan umpan cacing teman-teman kita lihat reaksinya menggunakan cacing uh teman-teman uh tarik uh, tarikannya. uhtarikannya bi dulu suruh masuk ke dalam nya habis teman-teman. Wih -teman. ada teman-teman sudah kena teman-teman. Bulunya -teman. udah lapar. Hmm mantap. Us mantap teman-teman. Uh kuat tarikannya ini. Yes. teman-teman. Kita lihat kayaknya kecil teman-teman mini brood-nya. Tarikannya. terus. besar belutnya teman-teman kita lihat Uish. kecil teman-teman teman-teman ternyata bukan yang kena bukan mulutnya teman-teman woi tuh yang bu... yang kena bukan mulutnya teman-teman tapi dia punya dagunya bawah. Wiss. Oke lah teman-teman. Mantap. Ush. Tuh teman-teman. Salah teknik blutnya teman-teman. Dia makannya. Tuh. Pas bawahnya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi. Cari lubang baru. Oke teman-teman sekarang kita ada, ada lubang baru sini satu itu di atas ada satu nah itu lubang atas kita coba lubang bawah dulu mudah-mudahan ada penghuninya Ya, teman-teman, ada juga penghuninya. Wih, mantap tarikannya. Oke, kita tarik. Satu, dua. Sikat, aduh. Teman -teman. habis selesai kasih lagi kita kasih umpan lagi teman-teman umpan kita ini alami umpan cacing Mudah-mudahan perutnya mau makan lagi Oke Kita try lagi Pantah Nah itu belut teman-teman penampakan belutnya Tuh Sudah kelaparan sih belut teman-teman malu-malu teman-teman blutnya tuh oke makan mantap tarik mantap teman-teman wush -teman. langsung wush wush super ini sudah lapar teman-teman blutnya langsung mantap tarikannya langsung dibawa ke dalam teman-teman wush -teman. Mantap ini belut. Terus. Kita lihat seberapa dia berat tadi tarikannya mantap kayak teman-teman. Kelihatan? Wush. lihat teman-teman? Tuh, mantap. Wush. Wush. Mantap. Wush, mantap teman. -teman. Uh. Babon. Uh. Mantap teman-teman Mantap jiwa tarikannya Gak kebayang ini teman-teman Nih Lihat Mantap kalian Wih Lihat mantap Tarikannya teman-teman uh. Mantap pokoknya tarikannya Wih uh.